Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, di kembali hadir untuk menyebarkan kabar terbaru seputar Les di Kicura dan rizky Bilal. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat setelah leslar tentunya Baiklah persahabat leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali percobaan kita di sore hari ini Alhamdulillah persahabat ada kabar bahagia yang kita dapatkan congratulations untuk lagu takdir cinta persahabat ya official musik video ini sudah 6 juta viewers dua trending untuk musik Masya Allah kepada Allah ini suatu kebanggaan untuk kita semua para fans Alhamdulillah sudah mencapai enam juta dalam lima hari dan kita lihat di susu persahabat ya Untuk rekaman singkat tengah malam nih Masya Allah dari trending 8 sekarang sudah nangkring di lima trending Luar biasa berkat kekompakan Dan kesulitan kita mudah-mudahan tetap kompak Selalu mendukung karya-karya dari idelah kesayangan kita Untuk berikutnya persahabat ada spesial juga Dari Bunda Hetikus Endang mengunggah sebuah postingan kebersamaan dengan pengantin baru persahabat ya ada ayah kejora ada mamah ready dan suami tercinta dari bunda etik endang ini luar biasa momen spesial pengajian di kejora persahabat ya dan kita lihat dalam postingan tersebut ada kalimat caption yang dituliskan assalamualaikum momen saat saat akan menuju Penyajian dan siraman si adik Bungsu, maaf pun papa Tak bisa menghadiri akadiah besoknya Yang penting sudah terlaksana Lancar semuanya Lesti sudah tenang sekarang menjadi Nyonya Rizky Bilar Didoakan nyusul teteh alvinya Tapi nak tong capek-capek Kade itu bersabat ya kata bunda Jangan terlalu capek-capek Biar secepatnya bisa mendapatkan Omongan amin Doakan yang terbaik Mudah-mudahan Nanti persahabat ya, Dedek nih secepatnya mendapatkan pengumuman dan kita mendapatkan Leslar Junior keponakan oleng kita persahabat yang makin gak sabar semua fans menunggu kabar baik ini. Dan kita lihat juga persahabat keunggahan berikutnya, baru saja Dedek Lesi kejora sang Bidadari Rizky Bilar Ini mengunggah sebuah postingan foto Tentunya ini momen Akad pernikahan Ada sebuah kalimat main ikoi-ikoi Yuk kata dedek itu Bersahabat ya main ikoi-ikoi katanya ya <laughs> Kita lihat, ada sebuah kalimat caption info yang dituliskan. Yuk, kita mulai main iko-iko yang hari ini. Aku doain semoga rizki kamu tulis jujur di kolom komentar postingan ini. Dan Jenny Francisca, pastikan udah follow, berjabat ya tuh. Follow Jenny Francisca dan Indra Ken, biar bisa dipilih jadi pemenang masya Allah. Cantiknya, tidak lagi kecurangan, selalu memberikan kebahagiaan dan... Tentunya hari ini Dedek Lesti akan bagi-bagi rezeki para sahabat, ya Mudah-mudahan tentunya rezeki Dedek Lesti selalu berkah dan berokah Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kita Dalam postingan tersebut tentu banyak sekali komentar dan tanggapan Ada komentar dari Bang Bensi Kumbang di sahabat yang disitu mengatakan Jujur katanya ya Wow Sesimpel itu kak persahabatnya komentar dari kakak ipar ini Kepada adik iparnya Masya Allah Dan kita lihat juga komentar lain Diberikan dari akun HP Kentang Kota Sultan Mengatakan rindu itu ringan ya Masya Allah persahabat ya Semua rindu dengan dede Olesdi Dan kakak Bilar Alhamdulillah Dedy Olesdi mengunggah sebuah postingan foto Akad nikahnya nih Ini momen spesial bahagia diunggah di akun Instagram pribadinya, dan kita lihat ada komentar lain diberikan dari akun Les Largo pabrik mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, mau buat tambah benerin dan cat rumah, katanya tuh bersahabat ya, silahkan komentar biar mendapat hadiah rezeki dari Dede Les kejora semangat terus harus tetap optimis dan kita mendoakan yang terbaik untuk idola kita Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan barokah hingga kebahagiaan, terutama kesehatan ya dan kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Tetap stay tune dan bantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini dulu informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar, bang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.